Selamat pagi, teruna, Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Aku harap adik-adik dalam keadaan yang sehat. Aku mengundang adik-adik untuk bersatu dulu bersama. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 10, ayat 26-31. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memohon kami. Sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik.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 Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang Sekalipun disertai berbagai penganiayaan Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menyerahkan segalanya Ada dua orang yang dikenang karena melayani Tuhan dengan jalan Meninggalkan karir dalam bidang seni Untuk menjawab panggilan dari Allah atas hidup mereka yang pertama, ada James Ofraser, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pianis solo di Inggris demi melayani suku Lisu di Tiongkok. Sementara yang kedua, ada Judson Van Deventer, asal Amerika Serikat, memilih menjadi penginjil dan meninggalkan karir sebagai seniman. Di kemudian hari, ia menulis lagu pujian yang terkenal berjudul Berserah Kepada Yesus. Memiliki karir dalam bidang seni mungkin terjadi idaman banyak orang. Tetapi kedua laki-laki ini tadi meyakini bahwa Allah memanggil mereka untuk melepaskan pekerjaan demi menjawab panggilannya di bidang lain. Mungkin mereka terinspirasi oleh kisah Yesus yang menasihati seorang pemimpin muda yang kaya untuk melepaskan harta kekayaan dan mengikuti dia. Dimanapun Allah menempatkan kita, kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita. Kepada Kristus setiap hari menaati panggilannya yang lembut Untuk mengikuti dia Dan melayaninya dengan karunia Serta milik kita Apakah itu di rumah Kantor, komunitas Atau suatu tempat yang jauh dari rumah kita sekarang Ketika kita melakukannya Dia akan mengilhami kita Untuk mengasihi sama kita Dengan mendahulukan kepentingan Dan kebutuhan mereka daripada kepentingan Dan kebutuhan kita sendiri Mari kita tutup satu ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami, berkati kami, lindungi kami satu hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati.